Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ibu Asri Fatun Agustini Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi himpunan Untuk submateri aplikasi pada himpunan Pada pertemuan yang keempat kita akan belajar aplikasi pada himpunan Yang pertama kita akan belajar bagaimana pemecahan masalah dalam himpunan jika kalian amati masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak diantaranya dapat diselesaikan dengan konsep himpunan. Agar dapat menyelesaikannya, kalian harus memahami kembali mengenai konsep diagram Venn dan menyatakan permasalahan tersebut dalam suatu diagram. Contoh, dari sekelompok siswa terdapat 22 orang gemar volley, 20 orang gemar tenis meja, dan 12 orang gemar kedua-duanya. Yang A, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan tersebut Yang B, berapa jumlah siswa yang terdapat pada kelompok tersebut Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pertama, kita harus pahami apa yang diketahui Dari soal ini, diketahui terdapat 22 orang gemar voli, 20 orang gemar tenis meja Dan 12 orang gemar kedua-duanya Kemudian kita pahami apa yang ditanya Ternyata yang opsi A kita diminta untuk menunjukkan keadaan tersebut dalam diagram venn. Kemudian yang B, berapa jumlah siswa yang terdapat pada kelompok tersebut? Setelah kita paham apa yang diketahui dan ditanya, kemudian kita coba merencanakan bagaimana penyelesaiannya. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu, misalnya banyak siswa yang gemar volley, kita misalkan V. Kemudian banyak siswa yang gemar tenis meja, kita misalkan T. Nah, selanjutnya kita coba buat Persegi panjang, jadi langkah pertama dalam menggambar diagram Venn adalah membuat persegi panjang Kemudian di ujung kiri atas kita beri huruf S kapital Yaitu sebagai simbol dari himpunan semesta Kemudian kita buat kurva tertutup yaitu yang berbentuk lingkaran ini Nah kemudian di bagian atas dari kurva tersebut kita beri nama himpunannya yaitu himpunan V dan himpunan T Lingkungan V tadi mewakili banyaknya siswa yang gemar bermain voli. Kemudian T mewakili banyaknya siswa yang gemar bermain tenis meja. Nah, di sini ada terdapat irisan, yaitu yang gemar kedua-duanya. Gemar voli dan tenis meja sebanyak 12 siswa. Kemudian ini kok bisa dapat 10 dari mana? Dari 22 orang gemar voli dikurang 12, diperoleh 10. Kemudian ini bisa dapat 8. Dari 20 orang gemar tenis meja, kemudian dikurang dengan 12, sehingga diperoleh 8. Nah, sekarang kita bisa menghitung jumlah siswa yang terdapat dalam kelompok tersebut. Artinya kita diminta menentukan berapa banyak anggota dari himpunan semesta. Berarti tinggal kita jumlahkan, yang gemar bermain voli saja ada 10, ditambah yang gemar kedua-duanya Bermain voli dan tenis ada 12 Kemudian yang gemar bermain tenis saja ada 8 Sehingga diperoleh 10 tambah 12 tambah 8 yaitu 30 orang Jadi setelah kita menyelesaikan Kita coba cek kembali apakah jawaban kita sudah tepat Setelah kita cek baru kita melanjutkan ke soal berikutnya Untuk yang kedua kita akan pelajari beberapa rumus dalam himpunan Nah banyak anggota dari irisan, gabungan, dan komplement dua himpunan dapat ditentukan dengan rumus yang pertama. Banyaknya himpunan A digabung dengan himpunan B, yaitu banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B kemudian dikurangkan banyaknya himpunan A yang beririsan dengan himpunan B. Itu ya, kemudian untuk rumus yang kedua. Banyaknya anggota himpunan A yang beririsan dengan himpunan B sama dengan himpunan A Ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B Dikurang dengan banyaknya gabungan dari himpunan A dan himpunan B Kemudian yang ketiga Cara mencari banyaknya komplement dari A gabung B Berarti selain A digabung B Nah banyaknya itu sama dengan himpunan semesta Dikurangi dengan banyaknya himpunan A yang beririsan dengan himpunan B Dalam survei terdapat 200 orang tentang pekerjaan orang di suatu desa 170 orang petani dan 40 orang pedagang Berapakah banyaknya warga desa yang pekerjaannya adalah pedagang sekaligus petani Nah untuk penyelesaiannya Pertama kita misalkan terlebih dahulu Misal A adalah yang mewakili Petani kemudian B yang mewakili pekerjaan sebagai pedagang Nah yang diminta adalah banyaknya warga desa yang pekerjaannya adalah pedagang sekaligus petani Berarti banyaknya anggota himpunan A yang beririsan dengan himpunan B Sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B Kemudian dikurang dengan banyaknya gabungan dari himpunan A dan B gitu ya selanjutnya banyaknya anggota himpunan A yang bekerja sebagai petani ada 170 orang kemudian yang bekerja sebagai pedagang ada 40 orang nah kemudian dalam survei terdapat 200 orang berarti gabungan dari yang bekerja sebagai petani dan pedagang adalah 200 sekarang kita jumlahkan 170 ditambah 40 kemudian dikurang 200 diperoleh 10. Jadi banyaknya warga yang pekerjaannya pedagang sekaligus petani adalah 10 orang, gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasan. Contoh yang pertama, dalam suatu kelas terdiri dari 32 siswa, 20 orang. Gemar matematika dan 15 gemar bahasa Indonesia Berapa siswa yang gemar keduanya? Nah, pertama kita misalkan Banyaknya siswa yang gemar matematika dan IPA adalah X Sehingga, banyaknya siswa yang gemar matematika adalah 20 dikurangi X Nah, banyaknya siswa yang gemar bahasa Indonesia Yaitu 15 dikurangi X Sehingga kita peroleh 32 sama dengan 20 dikurangi X ditambah 15 dikurangi X ditambah dengan X. Jadi, 32 ini jumlah dari seluruhnya. 20 dikurangi X adalah yang gemar matematika saja ditambah yang gemar bahasa Indonesia saja ditambah yang gemar kedua-duanya. Kemudian kita peroleh 32 sama dengan 20 ditambah 15 yaitu 35 negatif X dikurang X ditambah X diperoleh negatif X. Sehingga 32 sama dengan 35 dikurangi X untuk mencari nilai X. 35 dikurang 32 yaitu 3. Selanjutnya ke contoh yang kedua. Suatu kelas terdiri atas 32 siswa. 15 siswa senang bermain basket. 20 siswa senang sepak bola dan 10 siswa senang kedua-duanya. Yang pertama, gambarlah diagram Venn. Yang B, berapa siswa yang tidak senang basket maupun sepak bola? Kemudian C, berapa siswa yang senang basket saja? Kemudian yang D, berapa siswa yang senang sepak bola saja? Nah, kita misalkan terlebih dahulu, misal himpunan A merupakan siswa yang senang basket, kemudian himpunan B merupakan siswa yang senang sepak bola saja. Nah, sekarang kita coba gambarkan dalam diagram Venn. Kita lihat yang senang kedua-duanya ada berapa, yaitu ada 10. Berarti 10 nanti diletakkan di irisannya. Nah, kita gambarkan persegi panjang, kemudian di ujung kiri kita beri huruf S, kemudian kita gambar Kurva tertutup sebanyak 2, karena himpunannya ada 2, yaitu siswa yang senang basket dan siswa yang senang sepak bola. Kemudian bagian irisan kita beri 10. Nah, kemudian yang senang basket saja, berarti 15 kita kurang dengan 10, diperoleh 5. Nah, yang gemar sepak bola saja, 20 dikurang dengan 10, yaitu 10. Nah, Kemudian 7 ini dari mana? 7 itu diperoleh dari 32 dikurang 5, dikurang 10, dikurang 10. Diperoleh yang tidak senang kedua-duanya sebanyak 7 orang. Berarti jumlah siswa yang tidak senang basket maupun sepak bola adalah 7 orang. Nah, jumlah siswa yang senang basket saja adalah yaitu 15 dikurang 10 10 tadi adalah yang senang kedua-duanya Sehingga yang senang basket saja hanya 5 orang Nah jumlah siswa yang senang sepak bola saja Yaitu 20 dikurang 10 Diperoleh 10 siswa Contoh yang ketiga Diketahui banyaknya anggota himpunan A 27 Kemudian banyaknya anggota himpunan B 43 dan banyaknya anggota himpunan A gabung B adalah 60 Hitunglah nilai dari banyaknya A beririsan dengan B Berarti banyaknya anggota himpunan A yang beririsan dengan himpunan B adalah Banyaknya anggota himpunan A kita tambahkan dengan banyaknya anggota himpunan B Kita kurangkan dengan banyaknya himpunan A yang digabung dengan himpunan B 27 ditambah 43 dikurang 60 diperoleh 10 Jadi banyaknya uh, A iris B adalah 10 gitu ya. Contoh yang keempat Dari 30 anak dalam suatu kelas Tercatat 14 anak gemar memasak 15 anak gemar menjahit Dan 6 anak tidak gemar memasak maupun menjahit Berapa banyak anak yang hanya gemar memasak? Nah, banyaknya A gabung B sama dengan 30 dikurang 6. 6 ini dari mana? Yaitu yang tidak gemar memasak maupun tidak gemar menjahit, gitu ya. Sehingga diperoleh n A gabung B sama dengan 24. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya yang gemar memasak dan yang gemar menjahit Berarti banyaknya yang gemar memasak ditambah Banyaknya yang gemar menjahit dikurang dengan gabungan Sehingga diperoleh 14 ditambah 15 dikurangi 24 yaitu 5 Jadi yang gemar memasak dan gemar menjahit ada 5 anak Nah banyak anak yang hanya gemar memasak yaitu 14 dikurang 5. 14 adalah anak yang gemar memasak dikurangi dengan yang senang memasak dan menjahit. Berarti diperoleh yang hanya gemar memasak sebanyak 9 anak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.